Euro, USD bearish, cari sinyal valid Bias harian pergerakan Euro, USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di bawah area kritis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 Sebaliknya waspadai jika harga euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.14520 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.14480. Sekian analisa forex untuk tanggal 9 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212